Oke langsung saja kita bongkar nggak usah banyak bacot ya bro. Langsung kita eksekusi saja untuk apa? Oke kita songkel guys, kita songkel songkel. Kita harus menggunakan kekerasan tapi tidak menggunakan kekerasan dalam rumah tangga. Oke langsung kita bedah saja, kita songkel alat tuggle ya sudah nggak apa apa. Oke kita bongkar nah sudah terlepas. Oke guys ini kita oncalkan saja karena kita tidak butuh ini. Oke kemudian nah seperti ini penampakannya kita juga manfaatkan mesinnya saja ya sebenarnya semua bisa dimanfaatkan Oke kita cedili saja gearboxnya kita lempar saja kita tidak butuh gearboxnya apalagi gear motor Oke kita cedil nah ini kita cuil kita songkel nah kita cetil Oke coklat saja oke kemudian kita manfaatkan oh ini gearboxnya masih ada juga kita songkel ini agak susah nah kita songkel-songkel agak angel ya ini kita songkel dengan kekerasan oke. karena kita harus keras untuk melepaskan gearbox ini ini solenoidnya juga kita songkel ya kita lepaskan ya mungkin kita songkel juga oh belum disongkel lepas sendiri oke okay. oke okay, bro ini mesinnya kita manfaatkan mesinnya saja ya ini nanti solenoidnya juga kita bisa manfaatkan di lain video ya nah ini nanti akan jadi alat yang berguna juga oke okay. untuk sementara kita gunakan saja mesinnya ini juga oke okay. Langsung kita eksekusi saja ya Nggak usah banyak cincang, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak cangkeman Oke langsung kita jedil solenoidnya Oke solenoidnya kita tidak gunakan Langsung kita lempar saja Kemudian kita sambung ya Ini min plusnya ya Ini plus yang sana min ya Jangan sampai kebalik nanti kebakar IC-nya. Oke kerik dulu pakai gunting ya pakai pisau juga boleh pakai pisau dapur asal jangan lama-lama nanti diomeli istrinya oke okay. kita kerip pakai gunting saja krik, krik krik krik krik nah bukan kirik tapi irik kirik kirik ya oke okay. oke okay, sudah bersih ya mantap jiwa mempesona menggairahkan janda muda oke okay, langsung kita eh uh, apa itu nih? potong kabel ya kita oncei saja nah ini seperti ini oke okay, langsung kita oncei Nah, seperti ini, oke. Okay. Ah, pengguntingnya amatiran, nggak bisa mengguntingnya sekali. Jadi, oke, okay, nggak masalah. Yang penting, kita membuat alat yang canggih ya, berharga mahal ya. anak sengadol oke. Okay. Langsung kita nunul saja, pakai tenol ya, pakai solder. Ya. soldernya terlalu tua dan terlalu tumpul dan tidak mempan oke enggak masalah yang penting bisa melelehkan teno enggak masalah oke, oke bro. Nah, seperti ini. Oh, alah saya solder ketul ije tinggung enggak masalah oke. Langsung kita nunul juga T0 pada kabel yang negatif karena belum nempel juga karena soldernya ketul ya. Oke. Randy saya emang ya. Oke, langsung kita nunul juga di bagian kutub positif baterai oke. Okay. Seperti ini. Yang negatif juga dinonol pakai solder ya, guys. Usahakan sampai lengket ya. Kalau yang ngerik itu bersih pasti lengket. Nah, di bagian solenoid itu, itu tadi juga kita nunul pakai kabel ya. Kita manfaatkan bekas solenoid itu tadi ya. Nah, seperti ini. Yang satunya juga sama ya. Nah, seperti ini, guys kemudian kita onceki lagi kabel yang ujungnya itu tadi yang dari solenoid kita ganti dengan oh belum ini kita tenol dulu ya. Nah, kita nunul pakai tenol, pakai solder kedolnya juga ya. Oke, langsung kita kasih lampu LED atau lampu LED ya. Nah, kita pakai dua ini buat jaga-jaga nanti kalau enggak kuat lampunya biar enggak putus nah, kalau misalkan kuat nanti kita copot satu ya oke seperti ini guys penampakannya langsung kita coba saja menggunakan baterai bekas ya ini baterai bekas uh, apa itu namanya bekas hp atau apa itu ya oke langsung kita tempel bagian plusnya ya kita tempel dulu pakai tangan saja nggak usah disolder diuntir-untir aja karena sifatnya sementara ini oke loh sudah bekerja guys sudah klip kelip seperti pesawat ya seperti pesawat lampu pesawat cuma sayangnya putih nggak kelihatan ya guys Nah, seperti ini, guys. Penampakannya nanti kita akan coba mengganti lampunya menjadi lampu yang merah. Oke, nah kita ganti lampu dengan lampu yang merah ya, agar kelihatan, guys. Karena kedipnya itu hanya sekejap saja, ya. Klip gitu saja, ya. dan konstan se -se satu detik sekali, ya. Klipnya itu ya, karena ini dari jam dia berkedipnya satu detik sekali. oke Langsung kita ganti saja ya pakai baterai yang eh pakai lampu yang merah ya nggak usah banyak cincang banyak bacot banyak cangkeman oke okay. langsung kita solder saja nol nol nah yang bagian positifnya seperti ini harus hati-hati nanti lepas lagi oke okay. kemudian yang negatif ini karena lampu LED-nya sudah kerak sekali nggak bisa disolder nggak masalah nggak usah dikering nggak usah dikerak langsung dinunul saja kita solder paksa oke okay. nah mau nempel atau tidak mudah mudahan nempel oke okay. nempel guys nggak usah didamu nggak usah ditiup oke okay. langsung kita coba saja kita tempel lagi baterainya kita untir untir ya nah kita sambungnya dengan cara menguntirnya seperti ini, guys. Seperti ini, oke okay lah. Langsung kita tempel, dan akhirnya bekerja mantap, jiwa mempesona menggairahkan janda muda. Oke, okay. terima kasih, guys, sudah menonton, ya, guys. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa, guys, subscribe, like, dan share. Kalau ada ide-ide menarik lagi, silahkan coret di kolom komentar. Dengan senang hati, saya mendapatkan kritik dan sarannya karena... Membantu mengembangkan channel saya ya guys Nah seperti ini hasilnya guys Nah mantap jiwa guys Mantap jiwa mempesona menggairahkan janda muda guys Ini alat yang mahal sekali ya guys Jika dibeli di toko Tapi kita manfaatkan dari barang-barang amoh Di sekitar kita ya Di rumah tangga kita mungkin ada Barang yang amoh ya, Yang sudah bobrok tidak terpakai kita pakai Oke okay, guys selamat malam sampai jumpa di lain video Terima kasih